Jadi, papi nak kaya juga kepada adik-adik kakak, kakak menguuh, menguuh tu, orang mana sokongan minat, popi, animasi juga. Jadi, Popi harap buat minat sport sekalau lah. Buat minat sport sekalau lah. Buat minat sport sekalau lah. Pasal monggol. Animasi ni jarik-jarik buat. Pukul sok muda. Sama pulak dulu ni ke, bagi payuk ke, ambil masak tu. Jadi, moju, oh, roh ini, popo eh, kok lah dia. Ejah tu jadi wak, animasi, katu. Masalah ke apa? Masalah dengan Abang mak ni kena telefon dia Weh dia mari tunggu patah PCB juga Sebab kita tiga orang ni tak pecah nak ya weh Tak buat aku telefon sama <tuh -tuh> <tuh -tuh> Mari kita bersatu Beri semangat negeri Basuh orang yang dihubung Basuh kita kelipas dunia kita sekaya sudah menjadi tipu umat kita selese, sete banyak ditipu banyak sudah jadi. Jangan